Video ini adalah asas kepada asas untuk buat FBS Assalamualaikum Apa khabar semua? Yassi harap semua sihat, duduk di rumah Sama-sama kita putihkan rangkaian COVID-19 Okey. hari ini Yasin akan share pasal Apa yang kita perlu tahu sebelum buat FBS Okey. Seperti semua orang tahu FBX ada 3 objektif iaitu awareness, consideration dan conversion Tetapi hari ini Yasin tak mau sentuh bab tu sebab Yassin api paling asas sekali Iaitu kita kena kenal pasti dulu apa audiens kita Sebelum tu siapa yang tak kenal lagi Yasin Ambron akan banyak cerita pasal digital marketing khususnya Facebook dan YouTube Okey, Audiens Dalam Facebook Ads ada 2 jenis audiens dua jenis audience? Yang pertama adalah Cool audience Meaning is, Audience Yang tak pernah Kenai, tak pernah tengok, tak pernah nampak, tak pernah dengar langsung pasal kita Itu adalah cool audience Yang kedua adalah Audience di marketing, retargeting, something like that lah Tak tahu lah nama ada apa yang sesuai So, audience yang dah pernah tengok, dan pernah lihat, dan pernah dengar, dan pernah cakap pasal kita Okay tu so, dua jenis audience ni Apakah setting yang sesuai untuk audience-audience macam tu? Okay, for example Ah Kita ambil engagement Untuk audience yang Untuk audience Yang cool Kita menggunakan teknik interest Maksudnya detailing target ni kita letak interest Apa-apalah Merit ke Apa Sifu ABS ke. Sebagai contoh macam Kalau Yasin nak buat iklan Yasin nak cari cool audience Yasin Yasin letak Ads yang berkaitan dengan Yasin punya produk atau service So sebagai contoh Kalau Yasin Ambron online marketing lah so benda-benda yang online marketing. So secara magnetisme lah semua benda yang berkaitan dengan online marketing yang bukan demografi. eh online marketing. Tak momen ni. Ah apa lah So mininis apa-apa berkaitan dengan digital marketing, online marketing ke semua CPFBS ataupun Najiah Sado ataupun Ifan Khairi atau Usma ramai lagi yang kat Malaysia. Interest ni in letak situ Dan HB up open Itu cara sebetulnya Sebab Yesin baru belajar Dan Yesin nak kongsi Sampai semua lah Sebab sebesar salah Sebelum ni Yesin share Yang Bukan kurang betul Dia ha, Ada cara yang lagi better Yang cara sepatutnya Okay So itu adalah untuk Cool audience So untuk retargeting audience Kita dah tak guna interest Haa Ini yang basing yang kata Eh macam mana nak target ni Dia adalah Orang ingat dah Yesin kata Dia adalah Orang yang pernah tengok Pernah lihat Pernah apa semua tu So Cara-caranya Kita kena buat dulu Audience kita tu okay, Contoh Business tool Masuk Audience Ini dah ada Awak tak ada lah hey, ya. Okay ni Yasim ni Yasim buat YA 10 second view Macam mana 10 second view adalah Yasim buat People Yasin pernah tunjuk video ni Macam mana kan So menggunakan Audience ni Dalam Yasim punya custom Audit. ok ada banyak tu so, menggunakan ni nampak ada lah tapi ni minta tak elok disebabkan baru 3,000 je kot orang view video tu so tak berbaloi so untuk cari yang custom, bila nak retargeting nampak kita kena ada satu video yang dah ramai gila orang view at least 110,000 view kat atas 100,000 view kat atas at least please so ok itu baru takat Audience, kita tak masuk lagi tiga ni. So, kalau siapa nak tengok lagi tiga benda ni, maksudnya apa itu brand, apa itu rich, eh, apa itu awareness, apa consideration, apa itu conversion, dan detail-detail dalam ni, tolong komen kat bawah dan sharelah kepada orang ramai supaya Yasin pun senang lah kot nak buat next video. Okay, itu saya kepada Yasin. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Yasin Ambron. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.